Halo, Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Temani kakak cari mainan yuk. Kamu berburu harta karun nih. Ada harta karun apa di sini ya? Wadidau, apa itu teman-teman? Warnanya hijau. Itu lumut atau lumpur ya teman-teman ya? Coba kita lihat ya. Oke, wow, ini lumpur ternyata teman-teman. Oke kita mau ambil air untuk membersihkan mainan-mainan ini teman-teman Oke let's go Ini dia airnya teman-teman Kita cuci ya mainannya ya Asik ini teman-teman Kita mulai yang mana dulu ya Oke kita coba ambil yang ini Ini sepertinya kepiting ya teman-teman ya Oke kita cuci Oh, ini mainan kepiting, teman-teman. Oke, okay, kita ambil, teman-teman. Kita masukkan keranjang dulu. Yang mana ini ya? Kita cuci yang mana nih? Wah, kita ambil yang ini dulu ini. Sepertinya ini mobil-mobilan, teman-teman. Wow, ini mobil polisi, teman-teman. ya mobilnya ya Oke kita ambil teman-teman sudah ada dua mainan kita lanjut ya teman-teman kita cuci-cuci lagi lumpurnya yang mana dulu ini Wah ini sepertinya ikan Wow mantul-mantul teman-teman ini mainan ikan warnanya merah mantul Oke, kita ambil si ikannya. Kita ambil yang mana lagi? Wadidaw, ini sepertinya pesawat. Benar, teman-teman, ini mainan pesawat terbang. simpan. Kita mau ambil yang mana lagi ini? Wow, ini sepertinya pesawat lagi. Mainan pesawat tempur, teman-teman. Bagus ya, teman-teman. Warnanya kuning. Oke, kita simpan. Kita lanjut lagi. Ini sepertinya mobil ambulan, teman-teman. Ya, oke, sudah bersih. Ya, teman-teman, kita simpan ini mobilnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wah, ini apa ini? Sepertinya aku tahu. Wadidaw, you know? tahu, ini mainan buaya teman-teman. Lucu sekali ya teman-teman. Bisa ada suaranya. Oke, kita simpan. Kita ambil lagi. Wow, ini mainan bola warna-warni teman-teman. Wow. Haha. Oke sudah bersih. Kita simpan. Warna hijau ya teman-teman ya. Bagus. Oke kita lanjut. Apa ini bulat-bulat ya? Wow, ini mainan donat susun teman-teman. bulat-bulat bolong tengahnya <laughs> oke okay, kita simpan ya kita mau ambil yang mana lagi ini oh ini mainan penyu teman-teman asik sudah bersih simpan kita ambil yang ini ya oh ini mainan gajah teman-teman oke okay, kita simpan ya teman-teman ya, terakhir kita cuci oh ini mainan pedang-pedangan teman-teman oke okay, selesai oke okay, teman-teman makasih sudah temenin kakak membersihkan mainan jangan lupa like comment share dan subscribe semoga kalian terhibur ya teman-teman makasih sudah nonton sampai ketemu di video berikutnya